Nah tadi kita udah bersihin entoknya Ini kita sangrai bumbunya Nah kita tadi entoknya kita potong kecil-kecil Tadi kita dari 5 ekor entok uh, ukuran pemanggang ya siap. Tuh lihat daging entoknya yang udah dipotong kecil-kecil uh, Banyak juga ya jadi ini adalah salah satu khas makanan dari indramayu namanya cincut entog atau pedesan entog karena suasana lagi hujan kita juga buat wedang jahe merah biar anget-anget gitu loh oke kita campurkan daging entoknya yang udah kita rebus sampai dua kali e, tujuannya itu biar dagingnya gak alot jadi dagingnya itu udah kayak lembut gitu nah kita campur dengan bumbunya Oh ya, ini dinamakan namanya Mayoran Mayoran itu kita melakukan kegiatan makan-makan bersama Kumpul dari mulai pemotongan hewan sampai dengan bagian masak Nah ini sangat khas sekali di kita misalkan ketika ada anak muda kumpul-kumpul ataupun acara lainnya Ini yang dinamakan Mayoran mayoran sendiri identik dilakukan di malam hari nah demikian review untuk cincut entok atau pedesan entok sampai jumpa di video review makanan selanjutnya oke okay, bye bye